serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik kabar bahagia dari Leslar tentunya baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kita lihat persahabat ada kabar spesial banget yang membuat kita makin gak sabar pastinya dengan ulang tahunnya abang L tinggal 10 hari lagi bersebab ya doakan mudah-mudahan BBL selalu sehat, selalu bahagia dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. 10 hari lagi satu tahun untuk Abang Fatih. Hingga komentar pun di sini banyak sekali diberikan diantaranya dari akun Yoke VR mengatakan Tunggu ya, Abang. Valvati mau ulang tahun yang ke satu tahun, tinggal beberapa hari lagi. Semoga sehat, jadi anak soleh pinter. Amin, masya Allah banget ya. Banyak orang-orang yang menantikan kejutan di hari ulang tahunnya Abang El. Kemudian langsung disuguhkan vitamin bahagia di pagi hari ini Melihat video abang Fatih yang divideoin oleh Papa Bilar Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa Di pagi hari sudah disuguhkan asupan vitamin yang sangat membahagiakan pastinya Di momen ini persahabatnya BBL dipanggilin oleh Papa Bilar nggak mau nengok Sepertinya BBL pundung nih persahabatnya Aduh cute dan sangat-sangat menggemaskan. Kita lihat juga Kalimat komentar di unggahan ini memang banyak juga diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram Hariati Darman mengatakan tengok bentarlah bang katanya tuh ya ada juga tanggapan lain dari akun Nur Laili Effendi di situ mengatakan Fatih ngambok ya kalau ngambok lucu banget sih kamu nak aduh masya Allah sambil garuk-garuk kuping tuh persahabat ya ini proses banget emang papapnya ya masya Allah. BBL memang selalu menjadi penyemangat untuk warga Konoha. Yuk, sama-sama kita doakan, Lesler Family semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Kita lihat juga tanggapan komentar selanjutnya dari Leha Kopit 23 di situ mengatakan. Gak mau nengok ah, kemarin lagi enak-enak minum malah dipanggil Abang pundung sama papa-papak ya, hari ini Gak mau nengok pokoknya haha Kira-kira begitulah auntie uncle, katanya tuh ya <gih> Ini cute banget, Masya Allah Dan kita lihat juga perselebatannya video selanjutnya dulu masih Pagi sudah main air ya Sudah diajarin keceprak-kecepruk terus oleh papapnya Aduh, Masya Allah banget ya, Papa Mee. Yang lagi ngasuh BBL di pagi hari ini Masya Allah, mudah-mudahan ya idola adalah kesengan kita Selalu memberikan kebahagiaan, kejutan, dan kabar baik untuk kita semuanya. Amin. Dan selanjutnya juga berselamat dari sebuah postingan kalimat. Kali ini diunggah oleh akun fanbase Leslar Sweetie. Perhatikan, yang kemarin Ab bilang Bunda El mesin ATM, Papa B... Akun kau pun lagi dipantau dan semua yang kau up sudah sampai jadi jangan sok keras kau. Dulu juga kau dapat haters dari siapa. Dan kau panggil Papa Bima macam tamil. Siap-siap kau sekarang bukan waktunya Leslar tangkap haters dan fans artis lain. Tapi sekarang lebih fokus aja fans sendiri yang telah menebar berita bohong dari sebetina ular. Ada 8 akun pun Dalam pantauan Tuh, Untuk semuanya Hati-hati persahabat -hati, ya. Jangan sampai berkomentar tidak baik Apalagi sampai menyakiti hati seseorang Kemudian juga persahabat kita lihat ada sebuah kalimat Atau kata-kata bijak dari alfat 21 Etika seseorang Bisa dilihat saat kita menghormati dan menghargainya Jika ia memang berakhlak baik maka saat kita menghormati dan menghargainya, ia akan lebih menghormati dan menghargai kita. Tidak peduli bagaimana strata ekonomi, umur, dan level pendidikan. Tapi jika memang memiliki tabiat tidak baik, maka penghormatan dan perilaku menghargai kita akan membuatnya di atas angin, merasa paling benar, merasa paling terhormat, dan akan marah semarah-marahnya jika hal itu sudah tidak ia dapatkan lagi ia akan merasa terhina dan diremehkan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa selalu bisa lebih memberikan hormat kita sebagai manusia hanya bisa berusaha terus menjadi lebih baik bersahabat jika masih dianggap sebagai perilaku tidak baik maka tak apa, niscaya kita serahkan segalanya pada yang maha kuasa. Tetap semangat untuk warga Konoha, semangat untuk selalu mendukung, men-support Lesti, Bilar, dan BBL. Kita pastinya masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia dari Leslar, tentunya.